Oke okay guys, sih oke okay guys, <laughs> ada yang kaget guys. Oke okay, langsung kita mulai aja ya, nggak usah pakai lama-lama. Saya pakai topi baru nih sekarang nih. Kita lagi dengan saya Mangidik channel di dapur Mang Edik, Untuk itu tetap di dunia horor di dunia mistis. Guys, pada kesempatan yang bagus ini saya akan mencoba untuk melakukan pembahasan lagi Terkait dengan tempat yang dimana tempat ini baru-baru ini sempat viral guys Terkait apa? Ini adalah jembatan yang dimana jembatan ini sempat viral karena keangkerannya Jembatan apa yang akan saya bahas? Jembatan ini terletak di kota Denpasar namanya Jembatan Bali Balitex Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian, ini terkait dengan angkernya jembatan Balitex dan ada hubungannya dengan kisah Ratu Gede Mas Mecaling di Kesiman. Bagaimana kisahnya? Cekidot, cekidot, cekidot dan cekidot. Oke guys. Jembatan di Bali pun memiliki kisahnya tersendiri dan cerita yang dipercaya oleh masyarakat dari mulut ke mulut turun temurun. Satu diantaranya adalah jembatan penghubung di Denpasar yang kerap disebut dengan jembatan Bali Baliteks. Baliteks ya, memang namanya Baliteks guys, oke. Okay? Dan jembatan ini berdiri di atas aliran sungai Ayu yang bermuara di pantai kalian tahu sendiri lah sungai Ayu itu seperti apa ya kan yang biasanya untuk buat air jeram Eh kok air jeram, arung jeram guys, itu memang sudah terkenal mistis juga sih di situ. Nah kemudian, dahulu jembatan ini adalah jembatan bambu. Namun saat ini merupakan jembatan dengan jalan raya besar, jadi jembatan itu sekarang udah besar banget, udah bagus lah pokoknya kalau dulu kan kondisi masih bambu guys. Ya. Dan kemudian berdasarkan kisah masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat desa adat Kesiman terkait dengan jembatan baliteks ini, ya itu memang sempat memiliki kisah angkernya tersendiri guys Bagaimana kisah angkernya? Jadi gini, jika secara kasat mata jembatan ini hanya terlihat jalan lurus aja Dengan belokan tidak terlalu tajam guys Jadi cuman lurus aja, lempeng aja gitu kan Tidak ada terlalu tajam, itu model jembatannya seperti itu Kalau tidak secara kasat mata Namun kerap terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka Hingga meninggal dunia, itu yang perlu terjadi di lapangan Sejak saat itu banyak yang lewat jembatan ini membunyikan klaksonnya biasa Kalau kita bunyi, kalau melewati tempat-tempat yang sifatnya sakral atau mistis Atau punya hal-hal yang bersifat mitos Kita tentu minta izin dengan cara ngebel kan Itu hal yang biasa dan memang itu harus dilakukan Kemudian itu adalah sebagai tanda minta izin agar selamat melewati jembatan ini Nah ini nih kalau dari kisah orang tua zaman dulu ya, Angkernya jembatan ini karena ada kaitannya dengan sungai yang ada di bawahnya guys Dan sungai yang cukup lebar ini juga dengan air yang berwarna coklat Di bawah jembatan ini adalah sungai Ayung ya Seperti yang saya katakan tadi Bagaimana sungai Ayung itu difungsikan Ada beberapa tempat yang sungai Ayung sebagai tempat juga untuk olahraga airnya harum jeram ya kan? Dan sungai ini pun memang dikenal cukup memiliki sisi mistis di setiap alirannya guys Taulah lah Sungai Ayung ya kan Lanjutnya, nah sekarang saya ingin menceritakan sejarahnya guys ya e, Zaman dahulu kala, I Gede Mecaling yang kini dikenal dengan nama Ida Betare, Ratu Gede Mas Mecaling Kerap datang dari Nusa Pedide ke Kesiman Nah konon beliau datang menggunakan perahu dari Nusa Pedide langsung masuk ke sungai Dan tiba di Kesiman Jadi dari Nusufonide menuju ke Siman, beliau itu lewati aliran sungai ini guys Dengan menggunakan perahu Makanya di bawah sungai sekarang ada batu perahu Begitu kisahnya, jadi kisah zaman dulu gitu loh guys Nah kemudian batu ini cukup besar Sebagai tanda perjalanan dari beliau, Ratu Gede Mas Mecaling Jadi ada tandanya nih dengan batu yang begitu besar yang bentuknya menyerupai perahu Ratu Gede Mas Mecaling datang ke Kesiman dengan membawa 15 Bute Kale yang mengiringinya Teman-teman yang kalau dari luar Bali masih belum tahu Bute Kale bisa searching di internet apakah itu Bute Kale ya Dan Kemudian setelah itu di pura Malengkiuh Ratu Gede Mas Mecaling sangkep atau rapat untuk mencari tetadahan atau korban atau tumbal di Kesiman guys pada saat itu Ya. adik sebelum mencari korban atau tumbal beliau melakukan rapat dulu. Makanya pada zaman dulu, ketika jalanan tidak seramai sekarang, jika ada yang memanggil dari luar meminta ayam, tapi wajahnya tidak terlihat, jangan disapa balik. Contohnya nih kayak gini nih. Jadi bunyi panggilan gaib itu tuh seperti bahasa bali ya, ide siapese, ide siapese. Itu artinya apa bahasa Indonesia-nya? Minta ayamnya. Minta ayamnya satu. Nah, konon, jika seseorang menggubris panggilan entah dari siapa itu, maka malah tepak, malah tepak, maka malah petaka akan terjadi, guys. Jadi, ketika ada yang berucap seperti tadi, "Ide siapisi" atau minta ayamnya satu, kemudian kita tanpa sengaja ya mendengar suara tersebut dan kita menimpali, guys. Artinya, kita tuh uh, melayani. Siapa itu? Oh, boleh, umpamanya tuh bagaimana gitu? jangan. Jangan ketika sampai itu terjadi akan ada malapetaka petaka yang menyampiri kalian yang menggubris pertanyaan itu. Itu zaman dulu, itu zaman dulu. Mudah-mudahan zaman sekarang di era modern ini sampai tidak terjadi seperti itu ya guys ya. Bahkan yang terjadi ya yang terburuk nih, yang terburuk kejadiannya adalah orang yang membalas panggilan itu bisa sampai meninggal dunia guys. Tuh, selain malapetaka petaka, meninggal dunia pun bisa terjadi itu yang membalas sautan itu. Hati-hati ya dan Kemudian ada aturan lain Ketika jam 12 siang tepat Tidak boleh berjalan di jalan raya Tidak boleh pada saat itu di jalan raya oke? Karena Ratu Gede Mas Mecaling Sedang keluar dan berjalan bersama Bute Kale Tuh makanya sampai sekarang Kalau bisa, kalau kita keluar Jangan pas jam 12 siang Hati-hati ya Percaya atau nggak percaya ya Kita ambil hikmah atau sisi positifnya Oke guys lanjut. Demikian kepercayaan di desa adat Kesiman yang diceritakan dari dahulu kala. Satu di antara butuh pengiring Ratu Gede Mas Mecaling adalah Ikale Baung yang menguasai pinggir pantai. Agar tidak terjadi malapetaka, maka setiap kedatangan Ratu Gede Mas Mecaling dihaturkan hidangan berupa bebantenan di pantai Biaung oleh mangku dalam urusan Begitu ceritanya guys. Oke? Okay? setelah itu pada stasi kesanga desa desa kesiman yang mengaturkan hidangan atau pembantenan di padanggalak sebelum akhirnya ratu gudemas mencaling kembali ke dalam pet nusa penida lewat lautan Gitu ceritanya guys Terkait dengan sisi mistis atau sisi horor Daripada jembatan baliteks ini Dan yang dimana ternyata Di bawah jembatan itu ada puro Yang dimana puro tersebut adalah tempat beliau Ratu Mas Mecaling datang Dari musib penida Seperti yang saya sampaikan tadi Melewati, melewati sungai Ayung Yang berada di bawah jembatan baliteks tersebut Dengan menggunakan perahu Jadi hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat Kenapa jembatan Balitex ini adalah Sebagai salah satu jembatan yang ada di kota Denpasar Dengan mempunyai sisi keangkeran yang begitu sangat kental Oke guys, jadi terkait dengan apa yang tadi saya bahas Masalah jangan keluar jam 12 siang Pas gitu kan untuk melewati jalan raya Itu ada betulnya juga jadi kalau kita bicara dari sisi mistisnya Atau secara niskalonya Itu terkait dengan seperti apa yang Pak saya sampaikan tadi Tetapi kalau kita bicara dari sisi logisnya Jam 12 siang itu adalah di mana banyak sekali kendaraan lalu-lalang guys Kalian tahu sendiri kan Jam 12 siang itu adalah banyak orang melakukan istirahat Istirahat dari kerjaannya lah Istirahat dari sekolah umpamanya, kan? Jadi otomatis banyak orang yang keluar Dan otomatis di lapangan atau di jalan raya Banyak sekali siliwar-siliwar kendaraan Untuk itu makanya jangan Pas jam 12 siang, kalian keluar, banyak kendaraan di luar, yang benar-benar. Kadang-kadang yang juga suka uh, tidak mengikuti aturan lampu lalu lintas itu berbahaya juga buat teman-teman yang menggunakan fasilitas jalan raya terutama di siang hari. Oke okay guys, jadi sementara itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga informasi yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif tentu untuk kalian. Tolong serap hal-hal yang bersifat positif ya guys ya terkait dengan bagaimana viralnya yang keren daripada jembatan balik teks yang ada di kota Denpasar Kesiman ini guys. Akhir kata, saya tutup dengan selalu. Selalu standby di Mangiri Channel karena Mangiri Channel selalu memberikan memberikan informasi informasi yang bermanfaat dan positif. Kenapa logatnya jadi begitu? Ulang-ulang-ulang. Akhir kata, saya tutup dengan selalu standby di Mangiri Channel karena Mangiri Channel selalu memberikan informasi informasi yang bermanfaat dan positif. Tentu itu kalian terkait dengan dunia horor, dunia mistis. Selalu support dan selalu dukung Mangiri Channel dengan cara memberikan like, comment, share dan subscribe.